Huh, tak terasa kita telah bersama dengan Covid lebih dari setahun Tak bisa kita pungkiri bahwa engkau telah merenggut rezeki keluarga hingga harapan kami Engkau adalah sesuatu yang tidak terlihat dan tidak kami ketahui sebagai orang yang awam Aku tak tahu. Mungkin saja karena engkau, kami telah terbodohi oleh oknum yang menggunakan engkau dalam bisnis yang sangat kotor dan berdosa. Sekali lagi, kami tidak tahu karena hanya Tuhan yang Maha Tahu dan akan bertindak. Terima kasih untukmu juga Corona Mengapa aku berterima kasih? Karena rasa simpati yang sekuat ini Tidak pernah tercipta diantara kami Sejak lama Kami yang kadang simpati pada orang yang seiman sedarah, atau sekutu kami saja Telah engkau ubah menjadi kekuatan rasa simpati Dalam ikatan NKRI Rasa simpati kami yang terlebih khusus Kepada para pejuang rezeki harian Yang didenda Dengan alasan dan jumlah Yang tidak masuk di akal Seekor binatang sekalipun Mereka yang mencari nafkah engkau penjarahkan Dan bahkan Seorang ibu hamil yang harus dihormati Engkau sakiti Itu semua meluluhkan hati dan puncak Rasa simpati kami bahwa dengan memberikan apa yang kami punya semangat kepada mereka yang terindas, ya kiranya rasa persatuan, simpati, kasih, dan keberanian dalam memperjuangkan sesama kami manusia tetap terjaga, bahkan terus berlanjut setelah Corona tunduk. Terima kasih.